Ok, ngam Dari kot Rambut kasih ngam Lighting 1 Lighting 2 Ok 1, 2, 3 and Ok guys, aku dah naik and welcome to the escape So, pada petang yang indah hari ni Aku ada bawakan korang satu benda yang Satu binatang So, kalau korang boleh nampak Adalah mentadak mentadu Aku tangkap dia tadi, dia ada dekat aku punya langsir. So, aku tangkap dia, aku letak dalam Dalam ni Dalam container ni, so, kita letak tepi dulu Kita pergi dengan topik kita Aku dah list banyak topik itu Ada Gold Coast, bunyi hantu, ponting sekolah Best friends, gaduh dalam van So, aku rasa Aku nak pilih yang mana satu yeah. Bunyi hantu Ponting sekolah, Okey aku pilih ponting sekolah So, guys Um, pada 2014, 2014 Aku sekolah di Selayang Dan, ialah kalau korang tahu aku, Korang tengok video yang lepas Aku pindah-pindah banyak sekolah kan Punting sekolah ya, macam mana aku nak cakap ya Bukan sengajalah Pada Time tu hari Rabu Time hari Rabu, kita orang tak nak kukuh Aku dalam uh, Pengakab Aku dalam pengakap. Dan kita orang koko, kita orang akan berkumpul di da, di dalam kantin Kita orang akan duduk di kantin, kantin sekolah Dan kantin sekolah tu adalah sebelah padang sekolah Sebelah padang sekolah tu adalah jalan untuk street kita daripada pintu keluar masuk lah Itu pintu utama, pintu kedua, pintu untuk student selalu keluar masuk adalah Di masuk straight, uh, pintu pagar tu dan jalan Belah kanannya adalah padang dan kita street depan tu ada pondok Uh, belah sana tu ada Pintu khas untuk pelajar balik sekolah Balik dah pergi lah awal, awal pagi Nak dijadikan Twitter Kita orang malas nak koko hari tu Malas nak koko dekelem Tak tahu kenapa Dan kalau kau orang tahu For your information Sekolah kita orang tu Dekat sangat dengan mall Sangat dekat dengan mall It's very close dengan mall It's like Um 2 atau 3 km From Our school Dan Depan sekolah kita orang Ada bus rapid KL So jadi It's become easier lah Untuk kita orang Kalau kita nak ponteng sekolah kan Dan kita dah plan awal, awal Dengan kawan aku Ramai jugalah Dalam Empat lima orang Ingat ada Kawan aku Akimi, Ada Amirudin Dan ramai yang lain Kita orang terus uh, Kita orang balik pukul 12 dan kamu boleh balik rumah kan Boleh balik rumah untuk Kita siap-siap datang sekolah balik pada pukul 2 lebih tak silap Tak berapa ingat 2.14 kan Boleh cakap sama aku aku tak nak balik So jadi kita orang dah siap plan lah Kita orang dah siap plan semalam ni Untuk kita buat hari ni Faham Dan Kita orang ambil bus Ambil bus Take care bus Sampai di Mall Dekat mall ada arcade Kalau orang tahu Arcade tu dia macam Satu pusat hiburan Yang dalam tu Ada macam-macam permainan Yang kita boleh bayar guna coin uh, Mall uh, Boleh bayar guna coin So coin Untuk dua coin 1 ringgit 1 ringgit uh, Kiranya 5% lah satu coin tu Dah stand by lah Bawa dia banyak, banyak Kita orang Time tu zaman Kita orang tu Game yang paling hype Adalah midnight race Tak silap lah, game creator kan Dan kita orang siap card, identity card Memang dalam tu ada point kita orang Rank kita orang kan Siapa paling hebat, racing apa semua lah Aku memang Memang seronok lah main Main game tu kan Tapi Alhamdulillah Sampai sekarang, baru sekarang lah Mak aku tahu yang aku pernah konten sekolah Di sekolah SKSJ Di sekolah rendah lah Aku baru bagi tahu dia Sebelumnya aku tak dia tak pernah tahu yang aku pernah portal sekolah di sekolah aku yang lama tu Jadi pada uh, tepat pukul 4.50 5 macam tu, kita orang balik sebab kukuh habis dalam pukul 5 lebih nak dekat pukul 6 So jadi ngam-ngam lah, tepat lah Aku datang balik ke sekolah, tunggu dekat depan sekolah punya bus stop dan kawan kita, M eh, mak aku ambil So tak kantoi sampai sekarang baru aku bagi tahu dia dan baru dia tak marah pun dia cakap dah lepas kan eh? nak bawa apa, apa so okey lah macam tu <laughs> pengalaman kan eh? momen kan eh? benda sekali dalam hidup dah bertu jadi satu keseronokan keseronokan sementara. Aku nak bagi tahu orang kalau yang tengah tengok sekarang ni budak-budak bawah umur masih bersekolah korang jangan tiru, jangan buat, jangan cucu-cucu buat walaupun even sekolah korang dekat dengan mall apa semua jangan buat. Kalau nak pergi pun dah kita sekarang dalam PKP dah pandemic. Kalau korang tengok time dah lepas pandemik ke dah mungkin setahun lagi ke korang tengok video ni, Turun jangan ponteng sekolah. Teruslah sekolah korang sebab sekolahnya satu adalah satu tempat untuk menimba ilmu dan tak semua orang mampu, tak semua orang mampu untuk pergi ke sekolah dan aku rasa itu je lah korang keep support kita orang. Target kita orang untuk dapat 2k subscriber dalam masa tahun ni InsyaAllah allah tahu boleh lebih ke apa ke. Uh, jangan lupa subscribe kita orang. Jangan lupa subscribe kita orang punya YouTube channel dan jangan lupa follow kita orang punya Instagram, follow ah uh, crew crew escape aku Danish semua yang lain dah. Guys, do for kita subscribe lah, like, comment dan share uh, support kita orang. Aku Danish Escape 11. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.